Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang di Tanya Dokter Indra. Ini adalah episode perdana dari Tanya Dokter Indra di tahun yang baru, tahun 2023 ini di channel Indra Permana Official. Anda tanya, saya akan coba untuk menjawabnya insya Allah. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan pertanyaan yang terpilih yang akan saya jawab kali ini adalah Pertanyaan dari Faris KLS. Faris KLS pertanyaannya, saya mau menanyakan obat wasir yang bagus. Sudah dua minggu, penyakit wasir saya kambuh lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun YouTube Faris KLS. Pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hemoroid ya hemoroid uh, ini istilah medis untuk uh, wasir ya yang kita kenal wasir ambeien itu ya hemoroid adalah suatu bantalan pembuluh darah rektum anus dan itu merupakan struktur anatomi normal yang terdapat pada semua orang bantalan hemoroid itu sebenarnya terdiri dari jaringan ikat subepitel jadi dengan ikat sub epitel, sub itu adanya di bawah, epitel itu uh, lapisan yang sel-sel epitel ya. Lapisan sel-sel epitel yang melapisi bagian dalam lumen atau saluran cerna. Nah ini uh, maksudnya di bagian antara rektum dan anus. Ya, itu udah saluran cerna bagian bawah banget untuk pengeluaran fesis ya. Jadi sekali lagi hemoroid itu adalah sebuah bantalan yang letaknya itu ada di rektum dan ada di anus ya itu isinya adalah jaringan ikat subepitel jaringan elastis pembuluh darah dan otot polos jadi ada itu ya. nah pembuluh darah yang ada di hemoroid berupa anyaman atau kalau istilah medisnya itu disebut plexus anyaman ya pembuluh darahnya itu seperti Jaring gitu ya, kayak anyaman-anyaman gitu Anyaman atau plexus arteri dan vena Jadi anyaman-anyaman, pembuluh darah, arteri dan vena Nah, masalah yang paling sering terjadi pada hemoroid adalah Terjadinya pelebaran pembuluh darah venanya Nah itu, yang paling sering terjadi yang Masalah yang paling sering timbul pada hemoroid itu adalah Pelebaran pembuluh darah venanya Pelebaran pembuluh darah vena ini dalam istilah medisnya disebut venexia, ya, venexia, atau varices. Nah, mungkin Anda lebih familiar dengan istilah varices, tuh yang biasa dibetis, itu. Ada pembuluh darah vena yang menonjol, yang besar-besar menonjol, itu ya. Kalau uh, ini, misalnya di tangan ini ya, nah, ini kan ada vena yang kelihatan kadang orang-orang kalau Uh, yang body fatnya itu tipis ya body fatnya sedikit tuh biasanya kelihatan atau kalau orang yang biasa uh, uh, melakukan aktivitas angkat beban atau kerja kerja berat mengangkat uh, misalnya ya nah, itu biasanya venanya kelihatan tuh menonjol itu bukan ya bukan seperti itu yang dimaksud varises itu ya seperti varises yang ada di betis betis biasanya biasanya pada ibu-ibu itu ibu-ibu tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada laki-laki ya oke nah pelebaran vena yang terjadi pada vena-vena yang ada di hemoroid itu disebut sebagai wasir atau ambeien nah, itu istilah yang ada di masyarakat ya wasir dan ambeien dalam istilah medisnya itu disebut hemoroid jadi sama antara keadaan normalnya atau struktur anatomis normalnya disebut hemoroid dan keadaan patologisnya atau penyakitnya disebut hemoroid juga. Tuh saya juga nggak tahu kenapa begitu sama. Oke, okay. selanjutnya, selanjutnya nanti akan saya sebut sebagai hemoroid ya. Maksudnya hemoroid itu penyakitnya, keadaan patologisnya. Hemoroid maksudnya itu atau sama dengan wasir dan ambeien ya. Nah, sekarang apa penyebab hemoroid? Hemoroid itu disebabkan oleh setiap aktivitas yang uh, maupun keadaan yang meningkatkan tekanan terhadap vena terhadap vena yang ada di di hemoroid yang yang letaknya di rektum maupun di anus sehingga mengakibatkan distensi dan pembengkakan. Distensi itu dia teregang. Teregang dia distensi ya. Misalnya aktivitas seperti mengejan ya, atau mengedan. Mengedan terlalu kuat saat buang air besar. Diare, konstipasi, duduk terlalu lama di toilet. Nah biasanya orang duduk lama di toilet itu ada keadaan yang normal dan ada keadaan yang tidak normal. Keadaan yang tidak normal kalau dia mengalami konstipasi. Jadi lama dia duduk di toilet. Duduk atau jongkok di toilet tuh nunggu apa mengedan dia nunggu uh, fesesnya keluar. Itu keadaan yang uh, tidak normal. Keadaan yang normal yang membuat orang duduk lama di toilet sekarang itu. Uh, Uh, karena sebagian orang melakukan aktivitas dengan uh, dengan handphonenya <laughs> Sebagian orang melakukan aktivitas dengan handphonenya itu di toilet Mungkin BAB sambil baca berita Atau mungkin sambil balas uh, WA Atau sambil uh, ya, melihat media sosial dan yang lainnya Sehingga lama duduk di toilet nah, Itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya uh, hemoroid ya Kemudian kehamilan, obesitas, dan dia terendah serat. Oke. Okay. Seiring berjalannya waktu, bantalan hemoroid yang tadinya normal itu jadi membesar. Karena uh, keadaan atau aktivitas yang tadi saya sebutkan ya. Dia jadi membesar, kemudian tumbuh tumbuh ke arah lubang rektum atau anus. Jadi dia tumbuh ke dalam gitu. ya. Yeah. Kemudian hemoroid dibagi menjadi dua, hemoroid interna dan hemoroid eksternal. Hemoroid interna itu letaknya di dalam rektum, ya. Dia terdapat di dalam rektum sedangkan hemoroid eksternal itu terdapat di luar rektum yaitu di anus. Jadi uh, secara letaknya hemoroid interna itu di dalam uh, rektum ya, di rektum, kemudian hemoroid eksternal itu ada di anus. Nah, gejala hemoroid internal yang paling umum, yang paling sering itu adalah perdarahan. Perdarahan uh, pasca buang air besar, ya. Perdarahan ini biasanya disebabkan karena feses yang keras. Ya, fesesnya itu keras. Sehingga ketika uh, kita buang air besar, ketika feses itu melewati hemoroid yang sudah membesar, yang sudah membengkak tadi, itu akan melukainya. Nah, sehingga pembuluh darahnya pecah dan darahnya keluar keluar dan uh, turun bersama feses ya. Darahnya biasanya merah segar. Nah, darahnya merah segar dan tidak bercampur dengan feses. Jadi itu bukan bukan disentri ya, berbeda. Jadi BAB-nya itu antara uh, feses dengan darahnya itu tidak bercampur. Beda dengan disentri. Kalau disentri biasanya BAB-nya cair atau lembek dan uh, tercampur dengan darah. Um, Menunjukkan bahwa di itu prosesnya lebih lebih ke atas lagi. Jadi di atas rektum dia. Saluran perdaran, saluran cerna itu di level di atas rektum gitu ya. itu Jadi uh, kalau perdarahannya banyak, kita bisa lihat darahnya menetes pasca BAB. Jadi setelah fesis itu jatuh, masuk ke lubang toilet, uh, kita melihat ada darah yang menetes dari anus. Nah itu. Darahnya uh, merah segar. Gejala yang kedua adalah, Uh, ada sensasi penuh, ada sensasi penuh di rektum. Ya di, ya di rektum terasa penuh karena uh, itu terjadi apabila jaringan hemoroidnya itu sudah uh, prolaps, disebutnya prolaps ya, kemasuk ke ke lubang atau lumen daripada rektum itu. Jadi kita merasakan sensasi kayak kayak ada sesuatu kayak gini. Mungkin kalau kita mau BAB, BABnya keras terus kita tahan. Jadi belum keluar dari anus kita tahan. Nah seperti itulah dia, kan uh, dia ada di dalam uh, uh, anus atau direktum itu. Jadi terasa penuh gitu ya, seperti ada sesuatu, sensasi ada uh, sesuatu di situ. Kemudian hemoroid interna yang sudah mengalami prolaps itu akan disertai akan menimbulkan yang disebut kontinensia fecal, ya. Artinya kontinensia itu artinya tertahan fecal itu feces. Veses itu akan tertahan, tapi tertahannya ringan tidak sampai menyebabkan obstipasi ya. Tertahan ringan, jadi agak ada tahanan kalau veses mau keluar karena lumen atau lubangnya itu kan jadi sempit karena ada uh, prolaps dari uh, jaringan hemoroidnya. Kemudian nanti bisa juga terjadi keluarnya lendir. Nah, seringkali nih pasien yang Uh, mengalami ini, dia merasakan ada lendir yang keluar dari uh, anus, sehingga celana dalamnya basah ya dan itu juga bisa menimbulkan iritasi kulit perianal uh, perianal itu maksudnya di sekitar anus terjadi iritasi, terjadi gatal gatal dan perih kadang-kadang nah ya, oke okay. kemudian kalau, kalau ini terjadi atau berlangsung lama, perdarahan terus menerus, tiap BAB berdarah, tiap BAB berdarah, dan tidak diobati, maka bisa menimbulkan anemia. Nah, eh, kalau, eh, ya, kalau perdarahannya banyak, terus eh, setiap hari terjadi ya, setiap BAB kan, biasanya orang berusaha untuk BAB, ngeden, berdarah, nah itu bisa menimbulkan anemia. Sedangkan gejala hemorrhoid eksternal, dia lebih didominasi rasa nyeri, rasa nyeri, rasa sakit ya, nyeri. Pasien biasanya juga uh, menggambarkan ada ada massa, ada benjolan di sekitar anusnya. Misalnya kalau datang ke dokter tuh, uh, anus saya ini nyeri, gatal, tapi yang dominannya nyeri. Terus kayak ada ada daging tumbuh katanya, atau ada ya ada massa. Kita sebenarnya ada masa teraba lunak biasanya. Kemudian, uh, ukuran benjolan mungkin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, awalnya kecil, kemudian makin besar, makin besar. Nah, itu ya, uh, perdarahan juga bisa terjadi pada hemorrhoid eksternal kalau dia uh, terluka, tentunya ya, terluka. Nah, bedanya, kalau hemorrhoid eksternal itu udaranya agak hitam, agak gelap, agak gelap beda dengan hemoroid interna. Oke. Okay. Nah, ini kita udah mau masuk ke jawaban ya. <tuh> saya perlu jelaskan nih karena begini. hemoroid interna itu dibagi menjadi 4 grade. Ini yang mau saya sampaikan. Ini terkait pertanyaan pasien. Pertanyaan yang tadi itu ya. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Jadi ada empat grade uh, pada hemoroid interna. Grade 1, um, hemoroidnya itu masih berada di dalam rektum. Jadi dia sudah mulai membesar tapi masih di dalam rektum dia, tidak sampai ke anus. Gejala yang muncul pada grade 1 ini hanya perdarahan. Setiap BAB berdarah, setiap BAB berdarah, menetes darahnya. Nah, itu. Tapi tidak ada benjolan yang dirasakan. Sedangkan grade 2, hemoroidnya sudah keluar dari kanal anus atau dari lubang anus. Dia sudah keluar tuh. Jadi pas kita BAB ngeden keluar dia atau pas BAB dia keluar. Tapi dia bisa masuk sendiri. Benjolannya itu hemoroidnya itu bisa masuk sendiri. Itu grade 2. Kalau grade 3 perdarahan uh, pasca BAB, kemudian ada benjolan, ada massa yang keluar dari anus. Dan ini massanya itu maksudnya hemoroidnya ya. Dan dia tidak bisa kembali secara otomatis, tapi harus didorong. Ya harus didorong. Nah, grade 3 ini ketika didorong dia masih bisa masuk. Hemoroidnya itu masih bisa masuk. Balik ke rektum, ke, ke lumen rektum. Sedangkan grade 4, terjadi perdaraan pas cbab ya kemudian ada uh, masa atau he uh, hemoroid yang keluar dari anus, dan itu sudah tidak bisa didorong lagi. Didorong-dorong, tidak bisa masuk. Nah, itu udah grade 4. Oke? Okay? Nah, sekarang bagaimana pengobatan hemoroid? Untuk hemoroid interna, grade 1 dan 2, ini biasanya dilakukan terapi yang bersifat konservatif. Ya, terapinya konservatif. Caranya adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Ini tujuannya untuk mencegah konstipasi. Ya. Sumber serat itu bisa didapat dari sayuran, buah-buahan, uh, biji-bijian. Kemudian juga dari suplemen serat. Kadang orang tidak mau makan sayur, ada yang tidak mau makan buah. Ya udah, mereka praktisnya minum suplemen uh, serat. Kayak yang ya ada lah beberapa uh, merek ya, yang bentuknya serbuk ya, terus dicampur air nanti dia jadi kayak menjadi seperti gel, nah itu diminum itu mengandung serat, untuk membuat uh, tinja kita itu feses kita itu lunak, supaya tidak terjadi konstipasi kemudian dianjurkan untuk minum cukup air ya, uh, setidaknya 8 gelas air uh, per hari, itu rata-ratanya ya, tergantung aktivitas juga, kalau aktivitasnya banyak mengeluarkan keringat atau uh, yang beresiko dehidrasi ya, dia harus minum lebih banyak lagi dari itu, kemudian Uh, pasien disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin Gaya hidup yang jarang bergerak itu dapat meningkatkan resiko hemoroid Apalagi uh, uh, obesitas tentu saja ya. Obesitas itu kan salah satu faktor risiko untuk terjadinya hemoroid Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Oke okay. Yang ketiga, ya tadi kan makanan yang tinggi serat, minum cukup air Yang kedua, olahraga Yang ketiga, menggunakan obat Minum maupun oles Nah ini yang ditanya oleh penanya tadi ya Oke okay. Nah jika semua terapi konservatif Yang makan tinggi serat Berolahraga kemudian minum obat Atau mengoleskan obat pada hemoroidnya itu Jika semua kon terapi konservatif ini Belum berhasil Maka terapi yang terbaiknya adalah Pembedahan Untuk hemoroid itu yang paling efektif Adalah pembedahan uh, uh, Maaf. Uh, ini Maksudnya yang grade 3 dan 4 ya grade 3 dan 4 atau grade 4 misalnya, kalau kita pakai patokan grade 4, grade 4 itu udah gak bisa lagi pakai terapi konservatif itu udah harus dibantu dengan operasi biasanya operasinya itu berupa hemoroidektomi atau uh, dan ligasi pita karet ligasi pita karet nah itu secara detailnya uh, uh, apa lebih jelasnya nanti sama dokter Ahli bedahnya yang akan menangani Anda ya. Siapa tuh ada yang menonton video ini ya, yang mengalami hemorrhoid grade 4 ya. Baik, sekarang saatnya saya memberitahukan rekomendasi beberapa beberapa obat yang mungkin bisa Anda coba untuk mengobati hemorrhoid Anda ya. Oke, ini ada tiga obat yang insya Allah saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Venosmil. Oh ya disclaimer dulu, mohon maaf. Saya tidak disponsori, saya tidak uh, dibayar untuk menyebutkan nama-nama ini ya. Ini hanya murni untuk informasi saja ya. Yang pertama, venosmil. Venosmil ini komposisinya hidrosmin. Bentuk sedianya ada dua, yaitu kapsul 200 mg dan gel 60 gram. Hidrosmin ini termasuk golongan plafonoid yang bermanfaat untuk meredakan gejala gangguan pembuluh darah vena seperti wasir. Ya, jadi ini terbuat dari herbal nih, flavonoid. Ya. Indikasinya adalah insufisiensi vena kronik berupa hemoroid atau wasir dan vena varicosata atau varises. Ya. Dosisnya, dosis oral tiga kali satu kapsul sehari. Sebaiknya diminum pada waktu makan. Setelah Um, setelah blister dibuka, kapsul harus segera dikonsumsi Oke, itu cara pakainya Kemudian yang topikal, yang gel Itu dioleskan tipis tiga kali sehari ya. Yang uh, kapsulnya diminum tiga kali sehari Yang gelnya dioleskan tiga kali sehari juga Oke, itu yang pertama Yang kedua, Ardium Ardium ini komposisinya ekstrak Citrus Sinensis Pericarpum Setara dengan Diosmin 90% dan Hesperidin Okay. Mikronisasi plafonoid, ini sama dari herbal juga Bentuk sedianya tablet Ardium ini bentuk sedianya tablet Dosis untuk gangguan peredaran darah di kaki atau varises dan wasir kronik 2 tablet per hari Untuk wasir akut, 6 tablet per hari selama 4 hari Kemudian 4 tablet per hari selama tiga hari Oke, okay. uh, Aturan pakainya sebaiknya diberikan pada waktu makan Itu yang kedua Yang ketiga, boraginol Boraginol ini ada dua macam, boraginol N dan boraginol S. Bedanya boraginol N tidak mengandung kortikosteroid, sedangkan boraginol S mengandung kortikosteroid. Sediaan boraginol N ini ada dua, tablet suppositoria dan ointment, ya semacam si, krim semacam salep gitu ya. Uh, sedangkan boraginol S juga ada dua, sediaan tablet suppositoria dan boraginol S ointment. Komposisi ini saya bacakan. Boraginol N komposisinya lithospermiradix extract, aetilis aminobenzoas dibukaini uh, ini HCL, dipenhidramin HCL ini antihistamin ya. Kemudian setrimid. Sedangkan Boraginol S isinya lithospermiradix extract, prednisolonum, lidokainum, aetilis aminobenzoas, setrimid. Oke, jadi ini Boraginol S ini ada kortikosteroidnya ya, ada prednison. Indikasinya uh, untuk wasir bagian luar dan dalam disertai perdarahan, luka terbuka pada anus, anal prolaps, periproktitis serta gatal-gatal pada anus. Nah, ini kayaknya lebih komplit kalau Boraginol. Uh, apa dari komposisinya juga lebih banyak kandungan uh, zat aktifnya ya. Nah, dosis dan cara pemakaian Boraginol S tablet suppositoria 3 kali sehari suppositoria ya. Nah, uh, ini hati-hati ya. Tablet suppositoria itu bukan tablet yang diminum secara oral, suppositoria itu artinya dimasukkan lewat anus. Bentuknya tablet tapi dimasukkan lewat anus, ya, dimasukkan ke anus. Boraginol N, tablet suppositoria, dosisnya 3 kali sehari, satu suppositoria. Dan jika kasus parah ditambah 1 kali sebelum tidur, nah itu 3 kali sehari lah mudahnya. Kemudian boraginol S, tablet suppositoria, dosisnya 2 kali 1 suppositoria, dimasukkan lewat anus setiap 12 jam berarti ya kalau dua kali sehari. dan jika kasus parah ditambah satu kali sebelum tidur. Sedangkan Boraginol N ointment dan Boraginol S ointment cara pemakainya adalah dioleskan tipis pada bagian yang sakit 2 sampai tiga kali sehari. Itu sama, yang Boraginol N dan maupun yang S sama-sama dioleskan tipis ke bagian uh, ke hemoroidnya atau luka di sekitar anusnya ya dosisnya 2 sampai tiga kali sehari Oke jadi ada tiga obat yang saya bisa rekomendasikan ya venosmil Ardium dan boraginol ya tapi obat hemoroid bukan hanya itu ya tolong jangan salah paham bukannya itu banyak di luar sana itu banyak obat uh, anti hemoroid termasuk kalau misalnya Anda sedang konsultasi dengan dokter bedah kemudian Beliau merekomendasikan suatu obat atau meresepkan suatu obat, di, di dipakai aja insya Allah. Um, kemudian harganya mungkin bervariasi, ya memang bervariasi ya, tapi efek atau efikasinya saya rasa hampir sama. Mana yang paling bagus? Itu relatif karena respon tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Faktor berat ringannya maupun lamanya penyakit juga mempengaruhi hasil akhir terapi. Jadi silakan saja ya. Tapi tolong diingat ya, apabila terapi konservatif ini yang dijalankan selama 2-3 minggu masih belum atau tidak membuahkan hasil, maka saya sarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter bedah. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya videonya bagi Anda yang punya pertanyaan seputar medis. Silakan tulis di kolom komentar di bawah sini. Nanti akan saya pilih pertanyaan mana yang akan saya buatkan video penjelasannya insya Allah. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.